Ronaldo turun dari pesawat. Datang bersama kekasihnya, Georgina Rodriguez, anak, serta ibunya, Ronaldo berjalan di atas karpet merah dengan tersenyum bahagia. Seperti Raja, Al Nasser merayakan kedatangan Ronaldo dengan luar biasa. Misal Park Stadium menjadi saksi padatnya pendukung Al Nasser yang sangat bersemangat menyambut pemain asal Portugal tersebut. Pemain berusia 37 tahun itu akan ambil bagian dalam Liga Pro, yang merupakan divisi teratas dalam urutan sepak bola Arab Saudi. Karirnya di Piala Eropa tidak akan terhenti. Ada kemungkinan Ronaldo akan bermain di Liga Champions Konfederasi Sepak Bola Asia. Kedatangan Cristiano Ronaldo disambut meriah. Kedatangan Cristiano Ronaldo disambut meriah. Twitter @alnasercy Saya banyak tawaran di Eropa, dari Brasil. Australia, Amerika Serikat, serta Portugal. Banyak klub mengionginkan saya namun saya telah berjanji kepada klub ini. Lanjutnya, stadion berkapasitas 25.000 penonton yang terisi penuh itu bergemuruh ketika Ronaldo yang mengenakan jersey al nassr masuk ke dalam lapangan melambaikan tangan ke arah para penonton. Sempat menggemparkan seluruh penggemar sepak bola karena keputusannya, Ronaldo resmi bergabung dengan al nassr Nama-nama besar lain yang sudah ada di klub terlebih dahulu adalah penjaga gawang Kolombia, David Ospina, mantan pemain Arsenal dan Napoli, dan pemain terbaik Amerika Selatan tahun 2018, pt Martinez. Pemain berusia 37 tahun itu akan ambil bagian dalam Liga Pro, yang merupakan divisi teratas dalam urutan sepak bola Arab Saudi. Karirnya di Piala Eropa tidak akan terhenti. Ada kemungkinan Ronaldo akan bermain di Liga Champions Konfederasi Sepak Bola Asia. Baca juga sejarah. Ternyata tiga hal ini yang menjadi alasan Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al-Nasr FC Profil. Al-Nasr Al-Nasr adalah klub Arab Saudi yang memiliki seragam kandang warna kuning dan biru. Klub super kaya ini dikenal sebagai The International Club and night of Najat. Hey! sejauh ini merupakan bintang terbesar yang pernah bermain di Arab Saudi. 3 per 1 Penyerang Portugal berusia 37 tahun itu mengatakan dirinya telah melakukan segala yang bisa dilakukan di Eropa dan membutuhkan tantangan baru ketika disambut kembang api dan teriakan para pendukung di Stadion Misol Park, Kandang al nassr Saya tidak datang ke Arab Saudi untuk mengakhiri karir saya. Sejujurnya, saya tidak khawatir dengan pandangan orang lain, tegas Ronaldo. Di Eropa, kerja saya sudah selesai. Hey. Presiden klub saat ini adalah Musali al muhammad Dia adalah mantan kepala Liga Pro Saudi. Rudi Garcia menjadi pelatih yang ditunjuk khusus untuk menangani Al-Nasr, yang sebelumnya memimpin klub besar Eropa seperti Roma, Marseille, dan Lyon. Klub telah memenangkan sembilan gelar Liga Inggris, enam mahkota Piala Raja, hat trofi Piala Putra Mahkota, Piala Federasi tiga kali dan Piala Super Saudi dua kali. Tak hanya itu, klub yang sudah didirikan sejak 1955 ini, telah memenangkan kompetisi Liga Champions GCC dua kali dan mengklaim Piala Winners Asia dan Piala Super Asia. Misol Park Stadium menjadi saksi padatnya pendukung Al nassr yang sangat bersemangat menyambut pemain asal Portugal tersebut. Ronaldo sejauh ini merupakan bintang terbesar yang pernah bermain di Arab Saudi. 3 per 1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 Ronaldo tiba di Arab Saudi. Sambutan meriah dari pendukung Al Nasr Cristiano Ronaldo tiba di Arab Saudi pada Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Sambutan meriah dari para fans dan ofisial Al Nasr terlihat sejak Ronaldo turun dari pesawat. Datang bersama kekasihnya, Georgina Rodriguez, anak serta ibunya, Ronaldo berjalan di atas karpet merah dengan tersenyum bahagia. Seperti raja. Al-Nassr merayakan kedatangan Ronaldo dengan luar biasa. Misal Park Stadium menjadi saksi padatnya pendukung Al-Nassr yang sangat bersemangat menyambut pemain asal Portugal tersebut. Pertandingan Al-Nassr berikutnya adalah melawan Al-Tai pada hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Namun, Ronaldo masih belum bisa dipastikan apakah akan memulai debutnya pada pertandingan tersebut. Asteris asteris asteris Sumber, Kompas.com, Media Indonesia.